Doa pagi, mohon bimbingan sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa, sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini, aku menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi Aku bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidupku Berilah aku kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini Bimbinglah aku sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budiku. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibirku. Jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati. Kata yang kejam, menusuk rasa, kata yang tidak benar, dan kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatanku, supaya sepanjang hari ini aku bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman,